Hai hai hai balik lagi nih sama gue Why? kali ini gue mau main di Lucky Neko dengan bermodalkan 84.000 siapa tahu dikasih enak dikasih up dikasih WD sama bonanza 138 ya kita coba turbo 50 kali dulu siapa tahu dikasih gratisan Buat teman-teman yang selalu minta pola thank you Why selalu Ngasih konten-konten bermodalkan receh-receh Supaya teman-teman bisa ikutan WD Enak, aduh, dikasih dong skaternya Skaternya kemana, gak ada buat teman-teman juga Wai minta bantu di support untuk like, share dan komennya. Jangan lupa di-subscribe buat tahu upload uploadan-uploadan Wai yang selanjutnya. Dengan bermodalkan bermodalkan recehan. Wai nggak pernah capek untuk cari konten modal-modal receh buat teman-teman semua. Aduh enak enggak ada bonekanya kemana bonekanya nah itu dia baru satu bonekanya dikali dua lumayan sisa 16 spin lagi dari 50 spin yang kita eh tadi mpn mm. Kalau bisa, tolong dikasih up ya. Ini kok nggak nge-up-nge-up gitu? Coba kita cocol-cocol dulu. Siapa tahu dikasih skaternya di turbo, dia nggak mau ngasih. Siapa tahu dicocol-cocol bisa ngasih skater. Ternyata tetap gak mau kita turunin bed kita buy aja. Siapa tahu buy kali ini kita bisa langsung profit ya. Karena udah terlanjur kesel kita all in, all in -kan saja. Lumayan dapat 5 scatter 20 sepinan. Bonekanya yang banyak, konekannya yang banyak, siapa tahu bisa langsung WD. Tolong dikondisikan ya, Lucky Neko. Buat way gitu, membagikan pola-pola modal receh untuk teman-teman semua. Udu, enak lagi dong yang enak udah kali 14 masih belum dikasih juga kali 18 belum mau dikonekin masih enam spin lagi kali 22 masih belum dikasih lagi enak kali 24 12.000 lumayan lagi dong 7.000 lumayan hmm, menang besar apa itu menang besar dikasih ya JP mana nih jp-nya menghilang kayaknya nih uhuy dapet dikasih lagi dong belum mau masih menang besar lumayan beli 45.000 masih dapat profit ternyata mm -hmm dikasih lagi dong jacknya gak mau jacknya bandel sukanya begitu emang Nico kalau dibu itu ya hmm? kali 36 gak mau connect lagi memang luar biasa oke kita kumpulkan kita naikin bed ke 3000 kita cocol, -cocol manja aja gak tahu dikasih enak atau dikasih rungkat ya Siapa tahu dikasih gratisan. Buat teman-teman yang belum pernah daftar. Silahkan diklik. Diklik ada di kolom deskripsi. Itu ada link yang bisa untuk daftar. Ayo dong dikasih gratisan dong. Dikasih gratisan. Please. Nggak mau bandelnya. Bandel banget. Mm, enak dong dikali empat lumayan 33.000 lagi nyari gratisan sambil dicocol-cocol manja Wai nggak menyarankan ini untuk diikuti Woi cuman ngasih pola-pola aja menghibur aja aduh enak konekannya di B 3000 ini bikin saya agak sedikit nafsu ya Oke lah, kita bui aja langsung ya. Kita alin dapat skater 5 lagi, siapa tahu dikasih enak ini buinya ya. Kita liatin hmm, lumayan buat teman-teman. Jangan lupa dibantu share nya like, komen-komenannya yang menarik. Ada komunitas, wai juga yang wai sering ngadain daget, promosi. Promosi-promosi yang ada di Bonanza 138, ada di kolom deskripsi, silahkan dilihat. Hmm, aduh enak dong, kasih lagi dong. Sepuluhnya boleh, kipasnya boleh, hmm, kipasnya kasih di depan boleh. Kipasnya sayang, aduh keluarnya boneka, memang luar biasa ini ya, looking look Neko ya. Menang, super, luar biasa Memang gak ada obat pola-pola, Wai Jacknya boleh? Itu banyak banget jacknya Idi, dikasih JP beneran dong Aduh, nikmatnya Bisa auto WD nih, ini. Bisa auto WD Buat teman temen yang udah komen Boleh langsung ke grup Y atau ke grupnya Bonanza Official Bonanza 138 Kalau udah kirim share-shareannya Boleh di Y Y akan ngebagiin Daget-daget recehan aja Ini lumayan kan Dari 84 Kalau nggak salah tadi Sekarang udah 1 juta lebih hmm. Ayo dong, dikasih pecah lagi buat WD. Ayo dong, aduh, las dong, las, las, las, lasnya yang enak. Sayang, please, lasnya yang enak, las yang enak, please. Aduh, ayo dong, kasih scatter lagi. Tambahan, tambahan, tambahan, tambahannya dong, sayang, tambahannya dong, tambahannya dong. Aduh nggak mau udah kali 40 padahal lumayan 1 juta100 dari modal nggak nyampe 100.000 kayaknya Wo harus WD aja Thank you buat semuanya yang udah selalu support way ditunggu kedatangannya di